Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat sejahtera bagi kita semuanya Semoga kita selalu diberi kenikmatan, diberi kesehatan Semoga Allah selalu bersama dengan kita Dan mendoakan semoga yang sakit segeralah untuk sembuh Yang sehat segera untuk beraktivitas Apakah amal ibadah seperti biasa, kali ini saya akan menyampaikan tutorial sederhana sekali semoga dapat bermanfaat. Video tutorial sederhana ini kami tujukan kepada rekan-rekan yang baru pemula dalam mengikuti kegiatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila baik dan Berilah jempol, dan apabila kurang baik, berilah jempol yang terbalik. Tak lupa, semoga dengan sederhana, semoga dapat bermanfaat. Inilah moto saya: marilah kita ikuti tutorial pada kesempatan kali ini. PPT 43 ini berbeda dengan 41 dan 42. 41 hanya sangat sederhana, hanya memasukkan teks-teks saja dua teks yang sudah diberi warna dan animasi sehingga agak menarik sedikit, untuk part 3 ini sudah dilengkapi dengan gambar dan video sehingga dalam ppt kita nanti di dalamnya sudah terdapat gambar dan video, lalu bagaimana cara memasukkan gambar dan video sehingga ppt kita dengan sekali klik dapat berjalan sendiri maka ikuti tutorial pada kali ini jangan lupa beri like dan subscribe dan apabila bagus silahkan di-share dan diberi jempol ya kali ini kita akan meneruskan part yaitu bahwa eh, pembuatan PowerPoint tak ada bedanya dengan yang kedua kemarin yang langkah pertama adalah kita mencari eh, bagian yaitu kita buka powerpoint kemudian powerpoint kemudian kita membuka bagian yang kita kehendaki misalnya kita mengambil yang blank presentasi ya, kemudian ini kita ketik misalnya kita akan menuliskan pencernakan pada manusia kemudian ini kita atur posisinya kita naikkan ke atas kemudian kita perkecil ya misalnya seperti ini kemudian kita animasi seperti kemarin kita cari animasi ya animasi kemudian pilih-pilih misalnya kita menggunakan survival eh, ya ini tulisan pencernaan pada manusia kemudian kita lanjutkan untuk bagian kedua keduanya misalnya ini kita akan memberikan gambar maka untuk menjadi gambar kita buka kita eh, cari misalnya kita mencarinya gambar nah, ini nah, misalnya gambar ini maaf kita copy ini kita copy cari copy Kemudian kita pastikan pada sini. Ya, ini sudah ada gambarnya penyerahan pada manusia. Ini ada gambarnya. Ingin mengatur, ya kita tinggal menarik ke kanan ke kirinya saja. Kemudian kita lanjutkan pada slide yang kedua slide kedua ini misalnya kita ingin memasukkan video maka kita cari dalam video eh uh, kita insert di toolbarnya cari insert kemudian di sini ada belah kanan kiri ada tulisan video dan audio audio ini untuk mengisi suara sedang video untuk memasukkan video, karena kita ingin memasukkan video, maka ini yang kita klik. Eh, kita ambil video, ada yang online, ada yang dari komputer. Kita ambil dari yang komputer, dan kita cari eh, file yang ada videonya tentang pencernaan kebetulan saya sudah menuliskan saya carinya dulu video video ya video ini ada tulisan video pencerahan kita klik kemudian kita insertkan ya ini sudah masuk kita tinggal mengatur uh, besar kecilnya uh, ini kita cat, cari ya sudah jadi video kita masuk dalam powerpoint sekarang kita tinggal mengecek cara mengeceknya eh, seperti bisa kita slide show kan kita slide show ini hasil dari ppt kita saya ulangi lagi Eh, kemudian yang kedua Sistem pencernaan pada manusia Yang kedua ini Di sini sudah ada tombol play Kita klik eh, Maka video kita akan berjalan sendiri ya demikian sudah jadi video kita sehingga dalam pembelajaran kita dengan menampilkan ini kita sekali klik saja maka video kita akan berjalan sendirinya eh, sesuai dengan penjelasan yang ada dalam rekaman video tadi lebih mudah kan kita dalam membuat PT ini lebih menarik karena dalamnya sudah ada gambar maupun videonya demikian yang bisa sampaikan pada tutorial kali ini semoga bapak bermanfaat kita sudah sampai part 3 yaitu memasukkan gambar dan video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh